guys welcome Troti The Barber eh trot tentu saja anjay minggu adik-adik hari-hari kita akan berah akan bedajar. hari ini kita akan barbar -bar lagi ya guys ya tentu saja dimana lagi kalau kita mencari yang maxtrot maxtrot Ria ya. anjay semoga teman-teman semua berhasil juga mendapatkan maxtrot tentunya guys ya oke okay, nggak perlu basa-basi coy kau banyak ngomong kau tempeling pelaku nanti mari kita gasin come on